Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini, pastinya warga Konoha sudah gak sabar banget ya menantikan surprise kejutan hari ulang tahunnya Abang El Masya Allah. Tinggal enam hari lagi nih, para sahabat, di ya, ulang tahunnya Baby El. Mudah-mudahan anak soleh ini menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin. Kita doakan yang terbaik ya untuk Baby El dan selalu mendoakan juga untuk papa bundanya, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Amin. Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar memang banyak juga respon yang sangat positif yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram Mommy Colin mengatakan, "Kebersamaan Abang El bersama pandanya, semoga keluarga kecil ini selalu dalam lindungan Tuhan." Amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram F. Mayanti mengatakan, kok kayaknya anak bule sih bang, sehat-sehat anak soleh, amin Masya Allah banget ya, kayak anak bule kata itu BBL, ini lucu dan sangat menggemaskan sekali. Kemudian juga persahabatnya ada kabar spesial juga untuk keluarga Konoha kita semuanya dari akun Happy Play Indonesia. Vot bayi yang cocok dapetin playground ini dong Katanya tuh ya, salah satunya ada Abang L Wow, masuk nih persahabat ya Abang L Di postingan ini namun kita salpok juga kalimat caption Yang dituliskan oleh akun Happy Play Indonesia Wah, baby ambassador Happy Play Indonesia nih, doain aja ya, semoga salah satu dari mereka bisa secepatnya menjadi brand ambassador Happy Play Indonesia. Kira-kira setuju nggak nih kalau salah satu dari bayi gemoy ini jadi BA Happy Play Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar. Tuh persahabat ya, yuk untuk anti uncle semuanya, bantu komentar ya di akun Happy Play Indonesia, tulis nama Abang L. Yuk sama-sama kita support Bismillah, mudah-mudahan Abang L bisa menjadi brand ambassador Happy Play Indonesia Kita lihat di sini persahabat ya Banyak nama Abang L yang ditulis di kolom komentar Ini bentuk support dan dukungan yang luar biasa Dari orang-orang baik Dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai Lesler Family Kita kagum, kita bangga dengan Lesler Lovers Kemudian juga persahabat kita lihat juga ada cidukan dari atas, ya. Ini saat Papa B dan Bunda Lesti naik jet ski. Cidukan dari atas memang cute banget, masya Allah. Kita juga selalu dengan kalimat caption yang dituliskan oleh akun dunia Leslar. Masya Allah, tabrakanlah. Jadi ini toh fungsi tongkat ajaib yang dibawa Bunda Lesti kemarin. Wow, ternyata Bunda Lesti membawa tongkat ajaib. Inilah fungsinya, persahabatnya. Masya Allah, luar biasa. Kita selalu bahagia, selalu kagum dan bangga dengan Lesti dan Pilar. Kita lihat juga di kolom komentar, per sahabat, banyak sekali tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari aku, Nuriati, and score growthland mengatakan, ternyata tongkat bukan sembarang tongkat. Kemarin juga saya salvo Bunda, kenapa ke laut bawa tongkat? Katanya tuh, ternyata ini fungsinya nih, persahabat ya, masya Allah. Kemudian kita lihat juga persahabat informasi dari Ibu Harsiwi Ahmad makin gak sabar Menantikan acara dua malam puncak dengan ratusan artis papan atas yang akan mengisi acara hari ulang tahun Indosier yang ke-28 Karena sudah dipastikan persahabatnya Bunda Lesti Bakal hadir perdana di TV Bakal kembali menyuguhkan kejutan spesial akan tampil kembali di atas panggung Ini membuat kita semakin bangga dan bahagia pastinya Ibu-ibu sahabat ya, menginformasikan lewat kalimat caption yang ditulis. Ratusan artis dan superstars akan tampil dalam dua malam puncak hut Indosiar yang ke-28 luar biasa. Idola semua sahabat akan menampilkan persembahan khusus untuk sahabat dan penonton setia Indosiar. Akan ditampilkan pula aksi-aksi spektakuler dan masif. Tidak ketinggalan tentunya kejutan yang paling ditunggu-tunggu Lesti Kejora akan tampil perdana Akan tampil pertama kali di TV Ayo nih, sudah saya kasih bocorannya tuh Persahabatnya Ali Barsiwi Kejutan yang paling ditunggu Mudah-mudahan Bunda El Selalu sehat dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya Amin Kita selalu berdoa Selalu mensufwa Selalu mendukung yang terbaik Untuk Leslar Family kita juga pasti masih menunggu sidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.